Sebaliknya waspadai jika harga oil terus bergerak ke bawah dan menembus level 72.31 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 71.55. Sekian analisa forex untuk tanggal 24 September tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212